Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan dalam satu lagi live. Uh, kali ni kita tiga serangkai uh, Ustaz Dayat. Uh, empat serangkailah. Jadi saya Ustaz Dayat Syukran. Lah, eh. Saya dan Ustaz Dayat melalui Syukran. Okay. Kita ada lembaga khairat. Uh, aku lupa nama full dia. LKM oh, so. tapi polis. LKM. Lah, polis. <laughs> lembaga khairat something-something. Uh, Uh, dan juga Dr. Ustazah Sakin Sabtu Jadi anda hmm. jika anda uh, menonton daripada Salah satu page ni Shout out lah anda komen oh. um, daripada mana jadi kita dapat tahu Dan juga kalau dapat dengan suara saya dengan Ustazah Dakyat anda komen juga Tapi Hello? topik kita pada malam ini mengenai pengorbanan Ramadhan uh, Jadi mungkin ada antara anda di luar sana yang yang berkorban eh, dalam Ramadhan so, Pengorbanan macam-macam so. macam lah kita boleh cakap Uh, mungkin kita berkorban mencari rezeki lebih uh, mm -hmm. Mungkin kita berkorban kerja untuk tak dapat nak ibadah mm -hmm. Mungkin ada yang korban dari segi keluarga uh, Tak dapat jumpa keluarga Ada True. yang uh, sakit, cabaran mm -hmm. Cabaran bisnes ah, Cabaran bisnes ke cabaran kesihatan Tak dapat True. nak ibadah betul-betul Jadi uh, uh, mungkin ada yang macam yelah, Bila Ramadan masuk Ramadannya sekali uh, Ina lillah apa aksiden ke apa kan Jadi betul. tak dapat nak lakukan ibadah Jadi anda boleh kongsi Uh, mm -hmm. Kongsi anda punya kisah, cabaran anda, mungkin ada di luar sana yang sama situasi dengan anda. Kita dapat discuss sama-sama insyaallah. Jadi insya pada a uh, komen macam nama tu oh belum masuk, komen. Belum, masuk komen. belum masuk belum so, kita kita ah. minta kepada sama sesiapa yang yang sedang menonton ni so bersama-sama yeah. dengan kita untuk nanti Syahid dah tanya tadi apa cabaran hmm. Ramadan kali ini. Hmm. Mungkin ada beberapa cabaran-cabaran. So Uh, tulis lah kat komen lah Nanti so kita akan baca, hmm. kita akan tengok Dan mungkin boleh jadi satu dua buah fikiran Untuk kita bincangkan sikit lah InsyaAllah insya yes. cabaran. Yes. Ha. Terima okay. kasih kepada anda yang menonton uh, Kita harap anda dapat kongsi Dari mana dua anda berada Daripada page Dr. Sakinah Sabtu Daripada page uh, LKM Daripada page Syukran Kita harap anda dapat Jasu dengan sokongan dia. anda Kita dapat uh, bersama-sama malam ni uh, Discuss uh, beberapa perkara Okay, uh, tak nak yes. buat masa, kita rasa kita masukkan, kita tamulah silakan, Boleh insyaAllah, mari kita masukkan pertama itu dia ha. Ini dia, Tuan, saudara Jumari Tuan Jumari ha. Ha. Tuan, Tuan Jumari, Assalamualaikum Dan ini dia sedang melihat ke bawah Adalah Kasih kasi Eh sama, atas kata. bawah, atas bawah kalau tak eh Dia sama Banyak masa dundun <laughs> Sedundun, hmm. tiga bertiga, syahib je Syahib je yang kira uh, ghaiblah dia ni yang gurabah ni yang Nabi sebut ni. Yeah, ha ini. Betul betul. <laughs> Memang ganjil uh, okay. betul. Sebelum kita okay. melanjutkan lagi mm -hmm. kita nak tanya mungkin di luar sana uh, pertama kali bersama dengan uh, saudara Jumari ni daripada Lembaga Khairat. Dia seorang anggota polis eh. A uh, saudara betul. Jumari ni. Jumari hmm. mungkin share sikit a uh, your organization. Ah. Uh, Okey a uh, pada uh, tak, Assalamualaikum semua. Saya Nik Salam saya represent uh, Lembaga Hairat Muslimin Polis Republik Singapura. Yes, yeah. oh, <laughs> yeah, itu dia. Yeah, ya, Lembaga Hairat uh, Muslimin. Ya. Yeah. So <laughs> kami uh, sebuah organ, organisasi di bawah naungan uh, Polis Republik Singapura yang uh, <coughs> yang, <coughs> yang apa kerja uh, kita punya main role kita actually buat hairat services untuk uh, LKM members kita yang mana kita ada <coughs> dev grant, uh, juga ada apa <coughs> umrah grant, hospitalisation grant. Dan juga hmm. uh, madrasah grand lah. So, for siapa anak-anak members yang madrasah full-time, diorang entitled for some amount to support diorang pilih buku lah. Yeah. So, wow. other than that, uh, right now, kita tengah, of course, uh, trying to get as much outreach and also, it's uh, <coughs> a way for us to give back to our members and our committee lah. Ramai, berapa ramai tu sekarang ni members yang yang ada korang lebih kurang Kita ada inclusive of apa anggota yang dah bersara dan juga anggota yang dalam masih dalam servis Lebih kurang dalam 3,300 members Uish, ramai tu Tapi anggota polis as a whole berapa ramai? Saya rasa anggota polis as a whole ada dalam 1,000 lebih lah Yang tengah dalam insert Oh, okay, okay Jadi kita harapkan anda di luar sana Uh, yang yang kerja uh, ada kenalan uh, polis Singapura mm -hmm. okay, sorry uh, ada kenalan polis Singapura jadi uh, ajak dia eh kau tahu tak lembaga mungkin ada yang bermasuk polis tak tahu dan dia dia dia, dia melayu dia Muslim dia dia melayu, melayu polis tapi dia tak tahu uh, adanya uh, mm -hmm. organisasi lembaga kahirat Muslimin polis trip public Singapura ni. Betul. <laughs> Jadi, kita kena join. Kira sebab ni, sebab tak kira, kira ni. lah polis apa-apa hmm. semua maksud dalam sini. Okay, so dalam sini, ini member uh, hairat tapi constitution allow CMB officers uh, mm -hmm. officers oh. from uh, Singapore Police Force. Dengan previously, diorang ada allow CISCO officers bila diorang ada bawah, dalam naungan SPF. So, sekarang members mm. yang tinggal CISCO ialah member-member yang dari dulu lah. So, tak ada new recruitment oh. for CISCO. Ah, so, sekarang hmm. the review requirement is only for CMB dengan dengan apa, dengan apa polis force and officer lah Prison, hmm. prison tak masuk eh? kan bukan, bukan tahu, under polis Bukan, pasal CMB dengan polis diorang training sama-sama Prison training saya So, that's why kita hmm. tak boleh merge the constitution together lah hmm. Hmm. Kau tahu Syahib apa masalah kau hari ni, Ah Tak. Tiba-tiba je. Tak tahu apa <laughs> <kalau tahu>, eh? <laughs> masalah aku Masalah aku apa? Suara kuat okay. Bukan, bukan. Okay, suara kau kuat that's sikit tak apalah. Itu satu lah. Itu mainnya ah, kan? Kena. Ah, ok guys bagus bagus. bagus. Tapi yang second okay. ni kita kan tengah tengah buat untuk untuk uh, LKM kan, Lembaga Khairat Muslimin Republik Polis Singapura kan. Dia punya okay. logo biru tau Syahid. Sebab tu kita pakai biru. Kat, kat, mana, kat mana yang <laughs> kat mana kita tak dapat ni. Dia punya message ni. <laughs> kita kita meraikan abang-abang polis. Yes. Ah. Eh. masya Haa, dah syak kan. <laughs> <ia> <tuk> Pandai lah yeah, Ya, itu dia. Ustaz Jaya kita membahangkan cari hari ni. <cuk> okay. Jadi, okay. so, uh, terima kasih. Eh, jadi uh, tapi uh, Ustazah Dr. Zakina Saktur punya abang polian ke macamana? mana? present, present, Ah, oh, present. Okay. Yeah. Masuklah. Dia bukan sama. Mari kena tak termasuk tanya. lah, tak termasuk Dia tak, iyalah Selainnya banyak cabang, cabang, lain payung ah, kan Polis ada banyak lain kan payung. Ada Selain banyak, ada banyak. betul yeah. ya. ada. Syahid pun kan? polis juga kan Dia kat rumah lah polis untuk anak-anak dia Dia kat rumah lah polis <laughs> dia <tidur, tidur. laughs> polis tidur, tidur, tidur. <laughs> Tapi oh. besok tak sekolah, saya dengar tahu anak-anak Syahid tu kat belakang tu <laughs> Itulah bermain. Itu tak sedangkan. Kan. <laughs> so uh, kita harapkan anda di luar sana dapat kongsi lagi kita dan bagi yang yang anggota polis uh, kita nak ucapkan terima kasih atas uh, servis yang anda uh, khidmat anda. Tapi topik kita pada pagi ni actually inspired by malam uh, Hari malam malam malam malam malam malam ni. malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam Ramadan yang anda hadapi silakan Karnet. anda kongsikan cabaran Ramadan anda belum tu ya masuk komen dulu boleh Cukul kita masuk dulu dengan yang pertama sekali seperti biasa kita ada kita punya apa ni orang kuat kita ha, kan ini pun kira members jugalah kan ini kira ya. kalau tadi LKM kan polis kan ini kira LKM syukran lah kira ha, ini. So, Zaki Zaki daham. Oh ada juga lembaga ini ada, ada juga tapi <laughs> saya mahu ajaklah jadi member boleh, boleh boleh kita masuk sama sama auto ha, auto usaha auto Alhamdulillah terima kasih So Zaki, Waalaikumsalam Zaki dan juga teman-teman Zaki ni eh, siang malam ada, aku tak tahu bila Siap. dia tidur uh, Alhamdulillah Ini Kak Aisyah orang Zaki ni ada <laughs> Haa ni pun ada Haa uh, dia pun tengah uh, Gitu-gitu juga lah Saya ada, ada. <laughs> Ayah, <laughs> Ayah, ada. Dia, Apa dia komen di press daripada Sebenarnya, saya pesan hmm. Saya up you lah. Thank you for me. Allah Allah. Dia Nanti kalau boleh screenshot WhatsApp saya. Banyak ah. ni ada ni. Saliha dia ya, ya. Waalaikumsalam Saliha Kak Lina, Kak Lina ni pun orang kuat kita pun LKM juga InsyaAllah <laughs> Waalaikumsalam, salam Ramadan Biar lembaga jangan gembala Gembala okey juga dapat adalah masuk sikit duit kan Dapat susu kambing, dapat apa kan Gembala, nak, jaga, nak jadi penjaga syukur. Patut, patut biar gembala, jangan lembaga Lembaga ah. tu belum ah. tentu buat misalnya Betul, lembaga kenapa buat <laughs> dia lembaga ya eh? Tapi Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT Jadi kita nak tanya dengan dengan apa ni Kalau ada di antara uh, penonton Ha, dekat sini yang mm. kita nak bercakap tentang pengorbanan Ramadan kan So Ramadan kali mm. ini ada apa-apa yang berbeza daripada tahun-tahun lepas, kalau Jumari lah, macam Bekerja lah, in, in general lah Jumari Boleh, boleh, boleh, boleh start dulu Syed eh? Aku tiba-tiba, bagus, <laughs> bagus. <laughs> bagus Kalau macam Jumari lah, in, in general sebagai polis eh? Yang mungkin macam kemarin kita pernah live sekali dengan Jumari dia sebutkan juga tentang yeah. beberapa uh, Uh, orang kata tu ada masa-masa ada kesusahan-kesusahan dia tu Dah nak masuk mulut ni, dah nak buka puasa ni kan <laughs> Dah nak buka puasa sekali Alamak ada call lah kena attend kan Jadi adakah ya. itu sebahagian daripada pengorbanan yang biasa uh, Anggota polis, jumlah pengorbanan polis, ya. itu? Ha, yes, yes. Memang itu salah satu daripada uh, kita cakap memang bukan pada hari Ramadan Dia macam itu, hari biasa pun macam itu Kadang-kadang baru beli sarapan pun kena call juga So oh, uh, memang memang kita selalu kena kena be on standby lah Kadang-kadang memang dah beli makan tu On the way nak bata balik tu Uh, benda jadi lah. So selalu, memang banyak kali hmm. selalu macam gitu lah. Kalau tak beli makan, benda tak jadi beli makan, benda jadi. Oh gitu Macam Dengki lah eh. <sabar> Crime <laughs> ni Masalah. Makanan, okay, okay. makanan dari panas jadi sejuk macam tu. So yang betul, macam betul, saya Twitter, um. Staza betul, Last Live, Staza tak ada. So pukul uh -huh. 7, saya ingat lagi 7.16 tu saya baru duduk nak makan nasi ayam penyek saya baru buka tapoware uh -huh. tu, saya kena pergi mesej. Uh -huh. Tak sempat buka tapoware so, untuk so... balik, lepas tu pergi urgent message. Uh, oh tak boleh, jaman sikit pun tak boleh? Saya dah habis tak minum air terus saya pergi Pasal kita ada respon yeah. time yang kita kena attend tu lah, for Fahawajan ni. So, oh. ha, ada timing hmm. yang kita kena kena clock So, kita terpaksa pergi Bpas tu case tu mm -hmm. saya saya habis semua dalam pukul 11 baru datang balik stesen pada time dah tak rasa nak makan lah <laughs> <Dia> tak <laughs> ya Dah tak rasa dah. Dia punya dah tak ada penak. lapar pun dah hilang selera pun dah dah mati eh. Betul betul, betul, betul, betul. Ya. Itu, ya. itu itu kira baru kalau bila kita kata eh, macam Jumari nak buka eh nak buka kena attend hmm. macam tu. Tapi kalau pengorbanan dari luar Jumari macam family ke maksudnya macam yalah family yang kadang anak isteri kena buka seorang-seorang ke in in, in Sebelum so, tu saya nak day. tanya pernah nangis, pernah nangis tak? Pernah nangis tak situasi macam tu? Nah, ayo, nah, nah, bohong, bohong <laughs> oh. bila ai macam gadlir. Bohong-bohong cakap taklah. Pasal buka, saya tak tahu kenapa guna kalau actually bulan pada saya memang bulan Ramadan ni memang bulan pengorbanan. Ni. Sebab kalau hari hmm. lain kita makan sendiri pun, kita tengok Netflix ke, kita tengok YouTube okey saja sahaja. Tapi bulan <laughs> Ramadan ni, bila <laughs> kita buka seorang dengan sahur seorang, dia punya sayup lainlah rasa dia. Oh, Masya-Allah betul tu. Ni wajah kita study ah dulu. Ah betul <laughs> betul. betul ala kan? dalam bilik kontra siri makan apa-apa buka lagu bilik. raya <laughs> <laughs> <laughs> kita time time <laughs> saya Syahib lah Syahid mungkin lama sikit dia tak raya dekat dekat Singapura Syahid eh Syahid mungkin hmm. ber, ber, saya macam dalam dalam 4 4 tahun gitulah tak raya dekat Singapura lah tapi kau orang satu bilik ramai orang kan Ah uh, ialah uh, ada uh, ]lah, satu so rumah po. kita satu rumah satu uh, tahun, dalam berapa eh. tak tak tak bukan the whole the whole, the whole time kira macam 2 tahun ni eh? 2 hmm. tahun atau 3 tahunlah kita dapat satu rumah 3 2 hmm. tahunlah 2 tahunlah ya kau 1 tahun atau 2 tahun 2 <coughs> yang ada 3 3 lah 3 tahun hmm pasal oh, oh, saya seorang-seorang uh, hmm. oh, uh, seorang eh seorang kenapa tak ajak aduh. jiran sebelah kawan sebab so, dia orang pun makan seorang juga cuma makan seorang-seorang tu seorang macam kita time yeah. juga sebab kalau nah. kita ajak kawan nanti kan you drag masa lama sembang hmm. lagi sebab kita, hmm. yeah. kita ada banyak program kita ada banyak kita ada thesis nak kena buat Simon yeah. kan so kita semua terkejar-kejar kira Re response ah. time tu tak kena ada juga nanti jaga KPI kita jugaklah kan <laughs> tapi seminggu sekali tu ada jugaklah makan Betul. makan sama-sama ha. macam, macam hari hari ya, Sabtu dekat, hari Ahad ya. dekat UKM uh, UM ke UKM atau UM UM eh? UKM. Ya. Dia, hmm. dia ada masjid kan. Tapi ada buka puasa kat masjid jugaklah kan. Ada. Ada juga buka Aa. puasa kat masjid. Cuma itulah saya saya jenis yang uh, amat menjaga masa ya. Eh. Jadi <laughs> <laughs> jadi, <laughs> uh, banyak jadi, kerja, jadi banyak kerja ada kan. Banyak, banyak benda jemur. yang drag saya tak nak tak nak mm. tak nak drag Aa. masalah. So betul. Dia memang drag tak tu tak jadi tu. Memang Aa, betul. Tak tak so memang kalau saya yadi. jumpa orang lagi saya kan banyak cakap kan. <laughs> <laughs> <laughs> saya jumpa orang boros cakap. Uh, daripada nak balik pukul 10 nanti sampai ke 12:30 malam saya takut macam tu so Correct. kita ada banyak yeah, kerja yeah, nak yeah. buat kan yeah. ha, jadi kita yeah, tak punlah kita tahan-tahan tu tahan. pengorbanan juga tu tahan tahan tak eh. tak hmm. ini Baik satu ada daripada penonton kita hmm. Norlina Nur dia kata cabaran hmm. dividing role as a daughter mother wife and working woman hmm. women. Yeah, so yeah. wow betul juga eh kalau dah berumah tangga ni dia dia, dia, dia, dia, dia, dia dia jadi dia anak dia merupakan anak dia merupakan ibu, ibu. dia merupakan isteri dan dia pula kena bekerja Ha so itu, itu itu mungkin itu itu kira satu cabaran lah yang besar lah sebenarnya. Interestingly kita tengok dia punya susunannya daughter first. Bila dia daughter first maknanya okay. uh, mungkin mungkin dia perlu berkorban untuk mak dia, uh, bapak dia hmm. kan kat rumah kan. Hmm. Mungkin memerlukan dia as anak untuk bantu apa-apa yang perlu. Hmm. And uh, ini ini ini juga cabaran juga sebab dalam keadaan so? yang apa Uh, dalam -dalam berpuasa kan? Dengan puasa hmm. tapi nak kena berpulang puasa kadang-kadang sebagai seorang uh, wanita dia nak kena siapkan benda ekstra tau so kadang-kadang kita sebagai lelaki kita overlook macam kita yeah. rasa, oh ini kita jadi king kita kita datang makan aja. <laughs> kita tak datang ada makan masa masalah ada yang mungkin dekat rumah macam kita balik shift uh, ini saya tegur diri saya sendirilah eh Uh, okay. Kalau kita balik kerja penat pun kita tak boleh fikir kita punya penat sendirilah I mean, Kita tak boleh duduk seakan nak lipat main game And, uh, Padahal hmm. isteri kita pagi kita tak tahu mungkin ambil anak dari madrasah ke Lepas tu pergi pasar hmm. balik masak kita tak ada kita penat tak tahu dia eh. penat, penat. Ah, memang penat, penat kita nampak penat. zahir dia macam dekat rumah balik eh dia ni dah tidur ke penat ke sangat ah, kita tak tahu penat hmm. yang dia lalu ya ah. jadi jadi kita okay. rasa tolan so pun pentinglah pengorbanan dan kita penat balik kat kedai rumah sirap pun kita tolong je kan mas macam kita jugaklah hmm. ya yeah. betul betul eh, tapi Terima kasih anda pernah anda, dapat, dapat, dapat anda, anda. anda pernah dengar ada orang ni cakap iyalah kalau you penat kat rumah you boleh tidur I penat kat kerja eh tak boleh tidur dia cakap gitu oh dia gitu dia buat jadi gitulah kan yalah kat rumah penat dia kat rumah boleh tidur kita kat office boleh tidur ke tak boleh kan wow. dia, dia punya cara kasar. kasarlah kat ah, rumah dalam, kalau eh, anak kecil boleh mana nak kan. tidur ah, kalau ada kena kan. jaga ah, hmm. Hmm. Hmm. Kadang, kadang tidur Kenan kadang tidur kan, pun penat <laughs> kadang, kadang tidur <laughs> pun penat <laughs> kan laki tu belum try jaga sebudak satu hari dari pagi sampai petang kalau dia, dia jaga sebab dari pagi sampai petang mungkin dia tahu dia, tahu. dia rasa penat dia betul jangan <laughs> ah. bagi betul. satu harilah bagi, bagi, hari. eh. bagi satu satu minggu bagi satu minggu uh, satu minggu eh satu uh, minggu becal kepala kepala tu tak apa penting ya yeah. hmm oh ni so, so, punya pengorbanan pun kira biasa so, yeah. juga tahun lepas yeah. tak dalam masa tahun yeah. lepas kita tak banyak keluar tak ada kuliah kau oh. so kuliah banyak agak bercengak macam, tak agak. Tak macam pengalaman waktu puasa puasa dah ada eh masa dah ha, kita dah sort kuliah fizikal oh, okay. Oh 2020 itu, lah maknanya. Dia, dia cabaran ha. juga ada. Maksudnya macam ialah hmm. tengah-tengah puasa kalau tengah panas-panas kali ni ah, keluar, keluar. Dia tak ada yang kita cakap dekat yeah. IG. Betul. Uh -huh. Berdengit tu. <laughs> berdengit. Aku tengok <laughs> uh, apa berdengit. ni story Syazah Sakinah. Uh, dia tulis hmm. berdengit. Berde, ber, apa macam berdengit hari yang dah lupa lah apa maksud berdengit tu. Berdengit. <laughs> ber, ber... Macam Lengit lah. Lengit, lengit, lengit. Macam. Sebab so, yang first, uh. first Ramadan ni apa yang kita hari, hari Senin tu kan, kita puasa hari hari Ahad ya? Hari Ahad Sabtu. Sabtu eh? Sabtu, hujung minggu. minggu. Sabtu lah. Ya sebenarnya kita dah start kuliah kan masa tu kan. Itu yang serius. Ha. Saya dengan jemaah dua-dua. Dua-dua kira-buka. Sikit lagi dah cakap dah lagi terbalik Jemaah pun nak naja tersunggut-sunggut. Ah, Jemaah Dia maaf nak tersunggut macam semua dah macam blur kita pun dah dahlah bijak kita patuhul bari masa tu Allah. ya Allah itu. Aku... Oh dia dia tak kena fokus. Apa nak kena fokus apa? Apa apa. Masya-Allah. Akhirnya Allah. habiskan juga perbincangan tu nak tak naklah. Hmm hmm. Tapi Soffa yeah. nak kalau nak kata Sorry sorry. Ah ni. Mm -hmm. Ahad eh. Ahad. Semangat. Okey. Hmm. <laughs> Soffa kalau nak kata Soffa macam is ya. Dise macam penat lagilah. Biasanya macam oh. penat lagi. Mm. Uh, mm. Mungkin sebab kita dah mula terawih dekat masjid kan, mm. kita dah kita peluang untuk terawih di masjid dah terbuka luas Jadi <coughs> kita pun ambil peluang. Uh, kalau dulu mm. susah sikit kan tempat-tempat terhad bila nak solat. Jadi kebiasaannya tak dapatlah tempat tu kan. Ni Alhamdulillah yeah, eh kita last minute pun mm. tak, tak tahu Kalau untuk muslimat last minute pun boleh dapat lah dekat Masjid Ina'im yeah. Masya Allah SWT mm. Ada sebahagian masjid kita mm. uh, tu hari berapa hari lepas kita discuss juga Memang ada sebahagian masjid memang dia ada ekstra kosong sikit lah ha, mm. Kira kalau pukul 8 tu rasa macam mula-mula tak jadi nak ditawis sikit Pukul 8 eh nak pergi, yeah. eh, nak pergi lah ha, dia memang ada lah <laughs> Book tu ada insyaAllah Kita ada satu ni so, uh, hmm. Salbi Amanan Puan Salbia dikatakan yeah. cabaran Ramadan tahun ni bapa saya sakit stroke di hospital dan keluarga saya COVID positif. Oh so ini satu cabaran yang besar kita doakan semoga Puan Salbia tabah dan kuatlah mm. uh, menghadapi uh, ujian dekat sini sebab uh, ujian tu kan dia memang bila seorang tu kena ujian dia memang mm. satu yang Berat beratlah kita rasa macam ah, boringnya sakit hati marah kita kan rasa gitu kan. Tetapi kan uh, memang Allah Subhanahuwataala dah sebutkan Allah bagi Allah Allah, Allah, Allah, Allah Allah sebut pada kita lah dalam al-Quran Allah kata kan Manusia ni memang dia akan diuji Memang dunia adalah satu tempat ujian Dan dia akan diuji dengan macam-macam ujian Minal khawfi wal juq Daripada ketakutan, kelaparan wanak siminal amwal Kekurangan apa benda kan Dan juga kematian supamanya Tapi Allah SWT ingat ingatkan kita juga Ada satu macam azimat yang kita boleh pegang Ketika kita betul-betul tengah nak marah ni Nak nak nak meletup ni kan Bingit ke apa Kita sebut kalimah istrijak Saya rasa tu satu kara pertama yang boleh jadi landasan dululah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau apa-apapun yang terjadi pada kita dapat satu berita apa-apa mm -hmm. ini yang kita sebutkan dulu supaya boleh tenangkan hati kita lah insyaallah betul kita dengan kita tambahan nafas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata mm -hmm. apa, uh, kita beristinja mana-mana uh, di kalangan orang muslim ini bila berke dengan satu musibah dan mengucapkan inna lillahi wa inna dan mereka baca Allahumma jurni wa minha ya Allah engkau berikanlah pahala pada musibahku dan kau gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik Nabi SAW kata apa tidaklah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ia dengan yang lebih baik Oh, Mari kita gabungkan Allah. antara kedua-dua Itulah bagi mereka yang hmm. perlu dia, Actually cabaran uh, ujian musibah ini Termasuk dalam pengorbanan jugalah Dalam kehidupan kita Seseorang hmm. yang berhadapan dengan apa jua Bentuk ujian dalam hidup Dia juga berhadapan dengan pengorbanan Kerana ada banyak Pengorbanan yang perlu kita lakukan Semasa kita melalui ujian eh, Kalau cerita tentang Ramadan Saya ingat Ramadan sebelum pre-COVID kan, uh, hmm. Arwah saya sakit Dan yang kepada kemakin dia kewabatan uh, yang kita tak pernah sangka sebab Abah ni jadi memang selalu sakit, eh. dia memang selalu sakit, jadi keluar masuk hospital uh, dan waktu bulan Ramadhan itu yang saya ingat, seminggu sebelum tu sebelum dia meninggal tu je agak sihat Selalu kan oh. kita selalu dengar orang kata orang kalau nak uh, pergi ni dia yeah, sihat, yeah. tak <laughs> nak buat apa-apa eh. uh, Dia agak uh. sihat masya Allah, dah tu uh, ajak pergi beli kasut, beli baju raya kan Hmm. Malamnya terakhir tu kita adik-beradik bawa abah pergi Salat tarawih uh, di Masjid An-Naim. Uh, tak tak pernah sangka bahawa esoknya tu esoknya abah meninggal. Eh, itu yang, yang yang rasa Dalam keadaan sihat dulah, dalam keadaan Dalam keadaan sihat. Sihat hmm. tu orang kata bukan sihat fully tapi yeah. boleh nampak ada, uh, boleh nampak kuat, ada nampak, uh, nampak, kuat, nampak hmm. ada kesihatanlah kan? hmm. Kalau nak bandingkan daripada minggu mingguan lepas dia macam agak terlantar, agak lemah hmm. tapi kali ni waktu kenapa doktor pagi balik rumah hmm. masyaallah dia agak nampak sihat ada keinginan untuk keluar rumah untuk solat tahu kesihatan yang apa dia juga. tapi it, itu lagi pernah tahu bagaimana subhanahu wa taala mencurahkan rezeki hidup kita uh, dan kalau setiap kali Ramadan saya akan ingat itu sebagai satu peristiwa yang memang tak mungkin dilupakan. Uh, kerana abah ni dia masya-Allah tabarakallah orang yang banyak beribadah. meninggal dunia dalam keadaan selepas solat asar pada waktu itu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan yang sudah mem, uh, sudah menginfakkan hartanya masya-Allah tabarakallah lah. So kalau kalau ingat kisah-kisah dia kan. Memang boleh nangislah. Ah uh, bila mengalirkan air mata. Setiap kali Ramadan mesti ingat je, Allahumma filahu wa rahmuhu wa 'afih. Banyak Allah doa Allah untuk orang-orang al-brar. Al Insya-Allah. Sado doa uh, kita jadi aset. Selalu doa yang saya ini jadi aset yang terbaik untuk dia dunia dan akhirat. Amin, saya ingat lagi masa masa uh, tanah kubur tu nak tutup abah tu kan. Kalau ikut rasa ni, rasa macam kita nak duduk sama-sama dengan dia dalam diri lahat tu, rasa macam tu. Hmm. Kita rasa macam mungkin lepas ni Abah rasa takut dalam kubur. Tak tahu apa jadinya Abah. Ketika Abah di Alam Barzah. satu benda yang saya yakin doa anak-anak yang soleh dan sebagai bekal untuk Abah melalui kehidupan di Alam hari kiamat pula. apa yang saya buat pada hari ini saya ingat, Ramadhan mengajarkan kepada saya. tak Kita kalau bertemu dengan bulan Ramadhan, ia adalah bulan yang kita tak pernah tahu adakah kita akan sampai ke penghujungnya sebagaimana arwah Abah itu sendiri. Tapi Masya'Allah barakah Allah, Allah bagi dia dengan peluang untuk menghirup udara di bulan Ramadhan, untuk merasai solat tarawih, untuk merasai infak di bulan Ramadhan. Uh, Nunggu saya dah. belajarlah semua itu, Saya belajar, saya belajar bahawa jangan penasik-siatkan peluang itu walaupun sedikit, walaupun sedikit. Apabila kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kerana amat besar sebab ada kalau saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Benar, uh, seorang sahabat Nabi bernama dia diperlihatkan dengan dengan dua orang lelaki di kalangan Jani Bali yang datang jumpa dengan Nabi SAW lalu mereka berdua memelihak agama Islam. Dalam keadaan itu Tullahal ni dia kata dia nampak bagaimana kedua-dua mereka ni beribadah dengan keadaan yang begitu bersungguh-sungguh. Uh, tapi Sepanjang hayat lelaki yang pertama ini masyaAllah para kau dia hidup dengan keadaan yang sering pergi berjihad nampak dia punya amal soleh tu nampak berbeza dengan lelaki yang kedua akhirnya lelaki yang pertama tu pun mati syahid dalam peperangan dan lelaki yang kedua dia meninggal dunia di atas pembaringannya setahun setelah itu walau dia kata dia mimpi pada malam itu dia nampak kedua-dua lelaki ni di hadapan syurga. Dan dia ada dekat depan tu bersama dengan mereka Keluar seorang malaikat ni Dia jemput lelaki yang kedua tu Yang mati di atas pembaringan Masuk dulu ke dalam syurga Berbanding hmm. dengan lelaki yang pertama Yang mati yeah. dalam hidup syahid tu eh, Jadi uh, malaikat ni bila sampai waktu Talha ni Malaikat kata kepada Talha Engkau belum tiba lagi masanya nanti dulu Engkau pulang esoknya oh. dia cerita uh, kepada penduduk Madinah Kisah itu tersibar kan, keseluruh penduduk Madinah. Dan akhirnya mereka ni begitu hairan. Kenapa lelaki yang kedua tu dia masuk syurga terlebih dahulu. sampai kisah tu ke telinga Nabi SAW dan Nabi tanya kepada mereka part mana yang kalian rasa pelik tentang kisah itu. Hmm. Dan mereka kata ialah Nabi yang kedua tu dia mati dekat atas pembaringan. Dia tak sebagaimana yang tadi Yang pertama tadi dia mati syahid Jihad. Sebab kalau mm. sebab uh, logik Kita akan kata kan, oh, lelaki pertama mm. Of course lah, masuk syurga mm. terlebih dahulu uh, Tapi kenapa yeah. pula yang nombor dua ni Lalu Nabi kata, Nabi tanya Kepada mereka, bukankah Yang kedua itu Dia meninggal dunia setahun Setelah lelaki yang pertama Jadi mereka kata ya yeah. Lalu mm. Nabi pun tanya lagi kepada mereka, bukankah Lelaki yang kedua itu dia sempat bertemu Dengan bulan Ramadan Wow, oh, okey okey okay. Naik bulan rumah, rumah aku Itu kelebihan <laughs> dia Dia berkuasa uh. di bulan Ramadan Dia salat itu, salat ini di bulan Ramadan Dia sujud banyak pada Satu tahun tu, dalam bulan Ramadan tu Lalu mereka pun kata Ya, dan Nabi kata apa? Sungguh, beza antara orang yang mati syahid Dengan orang yang mati Di atas pembaringannya Antara langit dan bumi Sebab itu Allah berikan kepada laki yang meninggal dunia di atas pembaringan itu terlebih dahulu masuk syurga. Ini saya pegang bila saya lihat arwah bah saya saya lihat hadis ini, masyaAllah, saya pegang mm -hmm. tak semestinya kalau kita lihat orang tu dia meninggal dunia dalam keadaan yang mungkin dia beramal soleh sebanyak banyaknya kan, tapi mm -hmm. kalau dia tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan dia belum tentu kita kata belum tentu lagi dia mendapat keutamaan sebagaimana orang yang berpeluang bertemu dengan bulan Ramadan. Mm -hmm. uh, jadi sebab tu dia satu kesempatan yang masya-Allah yang kita kita bersyukur sangat-sangat. Kita perlu berebut betul-betul. Sebagaimana laki yang kedua tu dia tak dia bukan orang yang pergi berjihad sungguh-sungguh mm -hmm. tapi Allah Subhanahuwataala tunjukkan kepada kita amal kita ni kita bukan di, bukan diukur uh, Tentu Sejauh mana kita ni, ber, uh, kita kita buat yang orang lain nampak. Tapi ada banyak amal yang orang lain tak nampak yang kita buat. Contoh mungkin kita boleh relatekan orang selalu Uh, kata kan oh saya saya bulan Ramadan saya tak sempat sebab saya kerja mungkin cik jemari kata oh saya kerja mm. banyak benda saya tak sempat uh, kena mm. tak boleh terawih tu banyak benda kan kena ada ada okay. orang shift malam dan sebagainya uh, tapi kita tak kata orang ini mereka tidak ada keutamaan di bulan Ramadan mm. yang Allah nak lihat yang Allah nak pandang bagaimana effort kita untuk kita rebut peluang yang Allah telah bentangkan sepanjang bulan itu Dia tak semestinya kalau orang yang dia, dia beramal ibadah daripada, start, daripada first Ramadan sampai 30 Ramadan Dialah kita panggil sebagai ahli syurga Kita tak mm -hmm. kata sedemikian Tapi yeah. mungkin ada orang yang dia fokus pada pertengahan Ramadan itu Allah pandang amal dia berbanding hmm. dengan orang yang beramal daripada awal hingga 30 Ramadan. Kita tak pernah tahu tentang situasi-situasi yang sedemikian. Cuma hmm. yang penting sekarang apa yang kita korbankan pada bulan Ramadan itu dan bagaimana effort kita yang kita nak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala bukan pandangan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat niat kita effort kita sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lihat kita ni layak lebih layak bahkan lebih utama daripada orang yang mungkin beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Ki okay, wallahu a'lam. Itu yang boleh saya tambah terpanjang buat minta maaf ustaz. Oh, itu, dia, kita, kita uh, tak sangka dia ada satu pengorbanan, kita tanya pengorbanan Syahid kan Tapi rupanya <laughs> kita pun tak pernah menyangka yang ada um, kisah, isteri, eh. ada kisah, ada kisah di belakang tu yang pengorbanan itu Dia akan berkekalan, uh, tersemat di dalam uh, apa ni memori ya, eh. maknanya setiap hmm. kali Ramadan sebab Um, Orang kata tu uh, Keadaan yang menimpa ahli keluarga Waktu-waktu tersebut pada bulan Ramadan Jadi setiap kali datang Ramadan Dia macam satu benda yang Okay, mesti akan Mesti akan teringat balik Sebab lagi seminggu nak raya Lagi seminggu nak raya <laughs> Allah. Ah, Allah. Ah, Lagi seminggu Allah. nak raya kan So kita punya perasaan tu macam Eh, nak raya ke hmm. tak raya Jiwa tu macam dah terbang betul. Tak ada jiwa betul, betul, kan Dengan dah, tengok tak ada mak kan, Ayas, Dengan Ayat. tengok mak yang dalam keadaan macam Uh, Aku tak, tak tahu nak jadi apa dengan dia. Dia yeah, uh, macam oh. dia dah terbang pergi mana kan. Uh, dengan keadaan dia yang macam tu sedih tengok keadaan mak macam tu semua. Tapi hmm. kita sebagai anak tak bolehlah uh, tunjukkan kita da. sedih kan. Kita kita kena, kena kuat. Eh, kuat. Eh, kena, kena, kuat. yes kena kuat. Mana, uh, mana datang kekuatan tu? Saya anak perempuan Mata. anak perempuan yang yang Pertama. paling abah saya. <laughs> uh, oh kita so kena lah, bagi mak support bagi mak kekuatan sentiasa dengan mak kan. Saya masa taik tu taik susah. Sampai ada orang kata, Masya Allah. Eh. Sebab saya susah nak nangis. Waktu tu, uh, saya nangis. Saya oh, ingat waktu tu masa doktor panggil untuk tengok yang terakhir tu kan. Uh, itu memang uh, saya nangis. Saya tak boleh tak. Masa tu, uh, saya peluk uh, arwah tu kan. Sampai abang uh, saya uh, usap kepala saya. Macam kata, dah, dah. Macam uh, tu sekali lah. Uh, Tapi esoknya, mula tenang, mula kumpul kekuatan kan. Sampai hmm. itulah. So, sampai Masya Allah saya kata uh, kena kena betul-betul kuatkan perasaan. Sebab bagi saya Abah ni lelaki yang banyak support dalam hidup saya yang selalu rasa saya ni memberikan kebanggaan pada keluarga, anak emas, anak hmm. keluarga yang menaikkan nama keluarga, yang mengharumkan nama keluarga. So ya Abah begitu sayang dengan saya kan. Banyak-banyak per banyak perkara lah yang Abah yang Abah support dan saya tak boleh lupa uh, Hmm. InsyaAllah Satu yang Abah kata Kepada seseorang Dia kata, aku tak pernah redoh Apa yang kau buat pada anak aku Aku tak terima Apa yang kau buat pada anak aku Sebabnya anak aku yang paling aku sayang Itu Bagi saya itu satu kata-kata yang mana Tak ada lelaki yang boleh menandingilah kasih sayang seorang ayah Kan ustaz pun ada anak perempuan Saya rasa ustaz ustaz tahu macam mana Rasanya mungkin cuma dia ada anak perempuan Rasa macam mana kita seorang ayah ni Bila kita ada anak perempuan Sayang kita anak perempuan Sebab Nabi pun kata kan Anak perempuan ni kalau jaga baik-baik Dia akan jadi pendinding daripada api neraka Untuk ayah dan ibunya Anak perempuan ni betul-betul aset Dalam sebuah keluarga Apabila dijaga dengan baik, kita sabar untuk mendidik anak perempuan ini dengan sebaik-baiknya. Anak perempuan ini membesar menjadi seorang wanita yang soleha, wanita yang berbakti kepada kedua ayahnya, berbakti untuk agamanya, berbakti untuk masyarakatnya, Dia akan menjadi aset yang begitu terbaik untuk seorang ayah, untuk seorang ibu sehingga diletakkan dekat dengan Nabi SAW begini Nabi kata, orang itu dengan aku umpama dua jari yang didekatkan di dalam syurga. Sebab tu saya kata saya nak jadi aset untuk abah saya dan abah saya banyak mengajar lah lebih-lebih lagi untuk bulan ramadhan ini. MasyaAllah berkat Allah tak boleh tak boleh lupalah lah memang. InsyaAllah. Saya dah jangan risau InsyaAllah. Uh, saya dah punya memang memang dah di di apa disepakati uh, ijimak mungkin ijimak lah. So kita dah nampak. InsyaAllah, satu mm. aset lah uh, dan, dan uh, ilmu yang Sezah curahkan dekat satu se serantau ni, rantau Singapura ni, di, uh, akan mm. jadi satu Bermanfaat. saham akhirat bagi betul. Uh, bapa insyaAllah. Dan dia berterusan Betul saya juga nak kata lah. Ya, maksudnya mm. dia, mm. siapa yang memulakan perkara tu apa kebaikan yang kita buat, dia datang daripada siapa? Oh daripada keluarga, daripada orang tua kita. Jadi, dia itulah dia ilmu yuntafa'ubihi tu lah. Daripada situ mm. pun boleh di, dilihat juga kan, kita sampai. Sampaikan sedikit tetapi akhirnya dia menjadi seseorang yang menyampaikan pada sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi hal itu berjalanlah Said. masya Masya-Allah. Masya uh, Jumari nak, nak, nak tanya sikit. Ah uh... yes, Uh, Jumari boleh nak, nak uh, tak, Jangan share Bisa keluarga eh tadi, nak, tadi Ustazah tanya Mungkin boleh, Jum, uh, Jumari saya, ada Ada saya, anak ke Ada anak perempuan kan Ada Saya ada, ada. anak perempuan Dan saya Secuju dengan Ustazah Memang kasih sayang Ayah ni lain macam So Actually ni yeah. one of the topic Saya nak berbual pada hari ni lah Memang tak ada kena-kena okay. Memang pengumpulan ayah ni lain lah Sebab Saya sendiri mm -hmm. bukan datang dari keluarga yang senang So memang mm -hmm. bila, Ayah selalu pesan Bila kau dah jadi bapak Nanti kau tahu uh, So oh. Kita dah jadi ayah Kita tahu So Banyak banyak orang terlepas pandang pengorbanan ayah di bulan Ramadan. Nak tahu kenapa? Okey saya cerita mm. eh. Okey. Mm. Kalau dulu bila saya tengah kecil, ayah selalu tanya, "Eh, Disan nak beli baju apa? Disan nak beli seluar apa?" Ah, tadi kita mm. macam eh excited lah, Uy, nak kawan-kawan beli baju ni ya. Dulu zaman pakai seluar Speedfire. Setahu saya ustaz-ustaz Speedfire. Tak nak beli nak beli seluar nak beli seluar Speedfire. Macam mana tu gambar dia? Ada gambar dia apa? Ah itu kerja Said. Zaman aku criss cross. Aduh betul. Oh tak, tidak tak. Hello, tidak lagi. Kebarangan tidak muka. Wang oh, tidak. Ah, so, ah, so tu lah. Yeah. Ah, jadi bila, apa, ah. bila kadang-kadang bila ayah dah belikan kita barang, nanti kita tanya adis ah, seluar logo api ni. Bila-bila bateri end. Ah, betul. Ah. Ah, ah. So bila, bila ayah nanti kita, nanti bila kita dah beli barang ni kita mesti muskilah. Kenapa ayah tiap-tiap tahun masih pakai baju sama tadi bila kita tanya ya asal hmm. tak beli baju baru eh tak apalah baju aku masih baik baju masih baik uh, jadi hmm. bila dari sana bila kita jadi bapa kita tahu yang sebenarnya bila kita jadi ayah ni kita nak tengok uh, keperluan anak-anak dan eh? keperluan, uh, dengan keperluan uh, partner kita lah kalau kita Prior, tak ada baju. pun dah jadi yeah. nampak nampak selesa pada kita okey cukupkan keperluan anak-anak hmm. dengan dengan dengan kita punya orang rumah lah tu yang penting lah pada saya hmm. Hmm. betul uh, cuma mungkin ayah. Ya ramai ah. orang orang selalu fit tentang pengorbanan ibu kan. Kamu yes, yes. kena masak, bangun sahor, yes. semua yes. ni tapi kita lupa tentang pengorbanan yes. ayah kita. Kan ayah ni dia tak banyak sangat duit tapi dia sanggup kan untuk yes. ah untuk ketepikan biaya tak dia lah, dia tak ada tapi isteri dia, anak-anak yes. dia dapat ah dapatlah beli baju baru ke apa kan. Itu masya-Allah juga kan. Yes. Dia selalu hmm. pengorbanan tu dia macam tak nampak dalam bentuk yang yes, fizikal tak lah Tak, tak hmm. dapat dalam bentuk action ataupun perbuatan Tetapi dia di, lebih pada belakang tabir tau ha, Kalau diamati betul-betul, hmm. memang ada lah sebenarnya kan Kita dapat lihat banyak juga Syahib hmm. ni, banyak ni pengorbanan Syahib ni sebenarnya kan <laughs> pengorbanan Syahib <laughs> lagi Adalah, uh, hmm. cuma, cuma kita nak discuss uh, a bit about Bagaimana hmm. kita nak, okay, contoh macam Saza punya cerita uh, Jumarim cerita uh, kira satu inspirasi lah, kita jangan Betul. take uh, for granted eh di Ramadhan tapi ada antara kita yang mungkin tak dapat semangat mungkin kita dah, <laughs> dah mendak sikit kan, dah masuk pertengahan Ramadhan kan macam dah mendak sikit macam oh relax gitu, hmm. tak, nak, tak nak amal banyak-banyak kan tapi mungkin bila dengan cerita besar kita tingkat balik uh, tapi mungkin ada tak pesanan-pesanan, uh, tips ataupun yang yang boleh datangkan kekuatan balik kekuatan balik dalam Ramadhan bagi mungkin kerajinanlah cik eh kerajinan nak yes. lawan malaslah lawan malas Ustaz Ustaz kita nampak Ustaz punya uh, posting eh kira lah baca Quran hmm. kan macam mana mana datang kekuatan tu eh Wei <laughs> yeah. tak Ustaz kongsi macam kita. mana <laughs> macam apa-apa <laughs> uh -huh. uh, apa yang tak macam mana tak lawan tak tak macam mana tak lawan tak tak malas tak apa yang Ustaz post uh, baru-baru uh, ni lah saya posting yang paksa Quran Paksa. paksa. paksa. paksa. <laughs> nah. Kita, kita paksa. sebenarnya dalam ibadah ini, dia kena paksa sebenarnya. Kalau kita hmm. ambil sambil lewa, dia tak jadi. Hmm. Apa pun oh. kita buat. Memang orang kata eh kalau paksa ni macam tak ikhlas ke. Dia bukan pasal ikhlas hmm. tak ikhlas tapi dia hmm. effort tadi yang saya kata. Dia tentang usaha kita kan. Eh. Apa pun hmm. kita buat, kita paksa. Macam contoh saya kata kita belajar. Kalau kita hmm. exam hmm. kan kita kalau kita paksa malas ah eh? kita kena paksa kan tak kita paksa ah ya, kena... kita empat kitab kena hafal kau hafal lah ha. apa aku peduli <laughs> tak kena nak cakap dengan lecture kan ah ustaz tak ha. boleh ah oh, saya tak sayang belum hafal dia boleh apa kalau belum hafal kita ada pengisah kan ya, dia kata gitu ha, ada okay. kisah. tak ada aku tak kisah ni betul. tiga tiga ah. jilid afwal afwal lah <laughs> ah, tak payah hmm. tak payah tak payah ingat paya, paya story kita afwal yes kita afwal nampak tak? kita hmm. ada ada kenapa kita paksa sebab kita nak pass. kan kita hmm. tak nak nanti kan tiba-tiba aku rosip macam mana yeah, kan? ah, tak balik negeri ya tu kan ah, kita takut kita hmm. gagal kan ya ah, maknanya kita paksa diri kita begitu juga ah. dengan amal ibadah banyak perkara dalam amal ibadah ni kita kena paksa contoh kita tak boleh okay. bangun kiam. tapi kita yeah. kena paksa Mm -hmm. Paksa bangun kiam, susah sebenarnya nak bangun awal Kalau kita kata, mm -hmm. oh Ramadhan senang sikit lah sebab kita yeah. uh, kena sahur kan Kena sahur kan, uh, uh, kena sebab makan secara hal -hal tu, <laughs> Sebab kita fikir <laughs> nak makan, bangun juga aku <laughs> lapar, dia takut lapar, fear <laughs> <lapar>, factor <laughs> lapa, eh fact Kita <cuk> uh, tapi kalau bulan-bulan lain belum tentu kita boleh bangun Susah Untuk kiam tu kan Tapi sebab tu lah kita kata tadi, kita ambil peluang Mudah-mudahan, ramadan kan dia madrasah untuk kita didik diri kita So bila kita paksa tadi Nanti dia lama-lama dia jadi mudah tau untuk diri. Macam-macam -hmm. Ana hanya mm. rasa, Alhamdulillah, mm. bila kita dah, awal-awal tu kita dah paksa-paksa-paksa Nanti dia secara automatik dia akan jadi mudah, Alhamdulillah dia jadi senang Tak ada rasa mm -hmm. paksaan lagi. Macam dulu kita mula-mula mm. nak solat lima waktu Masa budak-budak mudahan yeah. <laughs> bukan senang oh, betul. kan. Betul. Ah, sampai mak bapak kita marah Mak bapak kita cakap macam-macam kita kan. Nanti masuk neraka. <laughs> Oh, tak dia kan? Kita pun macam ala terpaksa nak tak nak buat, buat, buat. Tapi dah lama-lama akhirnya kita pun dah jadi yang terseason lah dengan benda tu kan yeah, betul. Jadi mm. apa pun macam tadilah yang saya tanya ustaz Apa tadi ustaz post? Ustaz kata paksa baca Quran Paksa mm -hmm. paksa terawih, paksa solat mm -hmm. Kalau itu yang kita lakukan, Insyaallah kita maknanya kita paksa diri kita untuk lakukan sesuatu lebih-lebih lagi tentang amal ibadah ini. Saya banyak kali yang saya gunakan dari tadi Allah pandang apa yang kita buat untuk Dia kerana okay. Allah Subhanahu wa taala tak pernah pandang remeh kalau kita buat sesuatu amal ibadah yang kita paksakan itu tadi kerana kita nak cari keridaan Allah, kita nak cari okay. keampunan Allah, kita nak cari pahala yang Allah beri kepada kita. Sebab kita tahu pahala ni manusia tak boleh beri. Yang boleh beri hanya Allah SWT oh, kepada kita. Kan? So bila kita yeah. ingat tentang hal itu. Yang yang kita paksa diri kita. insya Allah Allah akan pandang ia menjadi satu buah amal yang dia raih. Dan dia berikan ganjarannya yang mungkin di akhirat kelak Kita pun tak sangka eh ini Allah bagi rupanya. Kita tak sangka oh. macam tu kan. Sampai kita tak terfikir apa yang aku buat sampai Allah SWT berikan. Mungkin mm -hmm. kerana kita paksa diri kita tu tadi yang walaupun kita, oh, kita tak rela walaupun, walaupun tak rela I, maksudnya kita tak, uh, kita rasa kita tak ikhlas lah tapi kerana kita nak uh, tunjukkan effort kan. Yes Itulah effort macam, betul. Mm -mm. Allah akan pandang Allah tak tak pernah lihat ia sebagai sesuatu yang sia-sia eh? uh, mm -hmm. yang penting kita tak buat ia kerana kita nak pandangan manusia uh, Kalau kita okay. buat yes. itu yes. kerana riak, <coughs> pandangan manusia uh, Itu yang Allah tak pandang kan, uh, Itu yang okay. Allah tak kira okay. amalan kita Sebab mm -hmm. kau riak, kau nak buat kerana manusia Bukan mm -hmm. kerana aku So kau paksa diri kau buat ni sebab kau nak tengok orang engkau tengok yes. Orang tengok kau ni salat tarawih ke apa uh, Itu mm -hmm. yang Allah tak pandang Tapi selama mana kita paksa diri kita mm -hmm. Yang kita buat kerana Allah Yang kita nakkan keredoan Allah itu insya Allah. InsyaAllah, Allah akan berikan ganjaran pahala untuk kita. Mudah-mudahan begitu. InsyaAllah. Hmm. Pasal sebenarnya um, kalau kita kata tak ikhlas tadi kan, dia bila macam salah sebut yang last tu yang paling important tu. Kalau kita hmm. sebut pasal keikhlasan. Keikhlasan tu bila kita buat bukan kerana Allah. Yang bila tak hmm. ikhlas tu kita buat bukan kerana Allah barulah kita panggil tak ikhlas. Tapi hmm, yang betul. tadi tu kita rasa berat sebenarnya. Kita rasa malas hmm. lah. Jadi Malas. bila dia, dia dapat lawan, dia dapat, dia dapat lawan, hilangkan hasutan syaitan kan. Jadi hmm. akhirnya dia dah terlepas daripada ikatan tersebut. Bila dia hmm. terlepas, dia buat, okay, dia memang mula-mula dia akan rasa penat kan. Tapi bila dia tahu hmm. waktu dia buat itu tetap kerana Allah Ta'ala, pastinya ganjaran dia itu lebih lagi kan. Kerana, hmm. kerana ambil kira, hmm. dia akan ambil kira ganjaran yang dia melawan kemalasan dia itu. Ya macam ni Ustaz, macam ha. orang baca Quran. Kan? Hmm. Kalau orang yang baca lancar Allah SWT bagi dia ha. pahala no, kalau, Tapi kalau dia baca terangkap-rangkap Adakah Allah -rangka. tak valid bacaannya? Bacaannya tak valid tak dua, eh? bahkan Nabi kata ah. Allah bagi dia dua hmm. pahala Nampak tak? Itu maknanya ia berbalik kepada niat kita Bergantung kepada keikhlasan okay. kita bagaimana eh, ketika kita beramal soleh. Mudah-mudahan hmm. dia mendidiklah diri kita sampai masuk bulan syawal. Terus-terus ah, saja terus um, beramal-amal soleh kan. Dia membentuklah kepribadian diri kita. Contoh kita kata bulan Ramadhan ni, uh, jangan, bukan kita kata, lebih kata, Nabi kata, eh. Nah. Uh, Food, kan? Jangan berkata yeah. keji. Uh, walaya mm. Jangan buat perkara yang sia-sia. Eh, sepanjang Ramadhan ni, kita hiasi diri kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Like, kita cakap mm. dengan anak-anak pun cakap perkataan-perkataan yang baik dengan kawan-kawan. Kita nak marah mm. pun kita tahan. Sebab so, apa kita mm. tahu kita puasa. Kan? Kita mm. nak buat benda-benda yang mungkin kita nak tengok drama back to back pun kita rasa tak jadilah, tak apalah boleh ah. baca Quran. <laughs> kan? dia, yeah. dia jadi membentuk kepribadian <laughs> tu tadi. Yeah kan kata ini eh, tak boleh miss ni drama Ramadan ni. Okey, espectra kan banyak nama. Itu maraton <laughs> tengok drama tu kan. Uh, uh -huh. Setiap hari mesti nak tengok drama tu. Tapi kerana kita bukan saya kata tak boleh tengok drama, eh, boleh saja tengok hmm. drama. Cuma kita bulan Ramadan ni kita nak kejarkan sesuatu yang lebih memberikan hmm. ganjaran lah untuk kita. Uh, hmm. Pada bulan ini kan yang mana pahala seringkali kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat perkara-perkara hmm. yang membawa kita Meraih syurga Allah itu lebih baik. Amin. Ha, itu lebih baik. Sampaikan Nabi kata kalau ada orang yang dia nak ajak bergaduh dengan kita ataupun hmm. dia celah kita, kita cakap hmm. sesungguhnya aku berpuasa. Betul. Maknanya perkara itu bukan datang daripada diri kita tapi orang lain. Ya, yeah, dia, dia actually ada two sides lah kat situ kan. Satu hmm. yang daripada diri kita. Yang Nabi kata jangan cakap keji, jangan hmm. aa, jangan bentak-bentak. Kalau kalau hadis riwayat uh, Imam Ahmad, Nabi sebutkan wala yafsuk, wala eh, ada perkataan-perkataan yang digabungkan dari situ. Jangan bentak-bentak. Itu semua datang daripada diri kita. Tapi... Bila dalam bulan Ramadan ini, Nabi tak kata dosa ataupun perkara selesai itu dia datang daripada diri kita semata-mata. Tetapi dia boleh datang daripada orang lain yang menyebabkan kita trigger untuk buat perkara itu. Yang orang tu ajak kita gaduh, yang dia uh, cerca kita, yang akhirnya kita pun rasa nak buat perkara yang sama macam dia buat. Tapi kerana kita puasa, kita jaga diri kita tu tadi. Kita jaga lidah kita, kita jaga tindakan kita. Yang akhirnya kalau sepanjang bulan Ramadan daripada pertama Hari pertama Ramadan, sampailah hari yang ke-30 Ramadan Nak masuk bulan syawal, kita jaga perkara ini Insya Allah Dia keluar daripada sekolah Ramadan, ini dia akan jadi seorang Muslim Yang berkeperibadian mulia Yang Allah Amin. lihat orang ni betul-betul dia menjaga Puasa dia yang bukan sekadar Nabi kata lapar dan dahaga tu uh, So dia cantiklah itulah. keperibadian, itu penting bulan Ramadan ni kan dalam hidup kita Untuk kita terus itulah, jagalah, itulah. Rasa, motiva uh, rasa motivasi untuk terus beramal soleh tu tadi jadi kita harapkan eh, kita keluar dari mada Ramadan ni kita uh, dapat teruskan habit kebaikan yang kita selalu buat. Tadi Yusasa cakap saya gaduh-gaduh ni, -gaduh saya terus terlihat jemari ah. kira macam sebagai anggota polis kan. Ada-ada uh, hmm. ya, ada yang, ada yang dalam sepanjang Ramadan, uh, mungkin bukan DC, sini, mungkin a few years ago ke apa, macam menguji kesabaran tak? Kesa kesa, kesa kesa macam ni. Aku boleh, aku boleh. Tapi sebenarnya, so, yeah. eh, cuma jangan cerita lu, jangan cerita lu. <laughs> uh, sebelum eh, sebelum cuma cerita. cerita. Oh, bukan, bukan. Ada komen, abah cerita. Meraihkan beberapa komen ni. Oh, hmm. Nah, nak, nak baca ni. Uh, sebelum cuma cerita nak, nak baca komen ni. Hafiz. <laughs> Tapi tak ada komentar. <laughs> Jadi kita santai. Uh, Hafiz kata bagi saya buka TV tengok Mekah live dengan alunan hmm. Quran membuatkan satu motivasi untuk meneruskan semangat beribadah. Ha, jadi hmm. itulah satu cara memudahkan pengorbanan kita di bulan Ramadan. Bagus ni eh, kira Hafiz kongsi tips bagaimana nak tingkatkan motivasi bila tengok Mekah, bila tengok uh, live Madinah, macam teringat kan. Pasal kita kat bila kita pergi yeah. umrah, mungkin semangat ibadah tu lain macam tau. Betul-betul betul. boleh. tiba <laughs> boleh so, uh, kekuatan tu kan? Ya, yeah. kekuatan tu ada. ada Uh, kalau anda ada kekuatan yang lain, ada tips yang lain, ada bagaimana anda motivasikan diri anda untuk teruskan ibadah, uh, berkorbankan apa-apa yang anda selalu lakukan, anda kongsi. Jadi mungkin dapat manfaat ramai. Itu yang kita harapkan lah, satu perkongsian, discussion eh Jadi jangan gini Syahib, bila saya buka, tengok TV Drama Ramadan tu semakin meningkat Saya punya motivasi Dekat drama Ramadan. Tapi tak pernah tahu, mungkin Mungkin drama Ramadhan tu dia ajar Ada ke Insafan eh Dia belajar. Baik kan, yang Fahzal Akhirnya kita macam, mungkin drama tu ajar kita sebagai banyak bersekau Kita bunyi macam, aku besok bersekau Mungkin awal-awal-awal Tanya dia very islamik lah, title yeah, sekarang yeah, yeah. drama sekarang very islamic. Title title oh. drama sekarang very islamic. Macam apa yang ada recent one Nushus Berkiblat Cinta eh. Betul. Oh, lama. Cerita putu. Nah nah nak, nak fikir saya apa? pun nak pening dah Saya tengok dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia punya, saya tengok Instagram nampak punya Nushus Berki Black Cinta lah. ah. Nama dia pun oh, very islamic. Pasal nushus. Pasal isu lah. Ada side. Menarik kan. Tapi memang cerita-cerita Ramadan ni kita kita bukan nak kata nak kita nak bangkang apa sebab memang itulah masa dia takkan di bulan Zulhijjah double nak buat cerita Ramadan ya. kan tak kena pula kan Zulhijah cerita, cerita haji dah haji dah kan 17 <laughs> kan? dia, dia mesti ada je <laughs> nak cari alasan cerita Muharram cerita Safar cerita saya <laughs> kalau fikir balik ada cerita Safar <laughs> boleh, boleh <laughs> tengok lagi cerita Safar itulah <laughs> <je. laughs> Tak Kita tak boleh nak, nak marah lah Maksudnya itu kerja orang kan Orang memang itulah pekerjaan Kerja konten Kerja konten Tapi tapi memang menarik Kalau tentang bulan Ramadan tu Sebenarnya cerita-cerita dia Memang akan ada unsur-unsur Yang tadi kita, kita kata lah Yang, Islamic, yang eh. baik Yang ini kan Harap-harapnya daripada situ Bagus Tapi Poin yang Teri Suasa sebut tu Penting Yang penting jangan sampai Kita terlepas Buat apa pun kita buat kan Usaha kan? Tapi hmm. jangan sampai yang Yang bahagian yang lebih besar Yang lebih penting tu Sampai tertinggal Ha, Yang, asas asas Yang asas ni lah Asas puran, terawih, jemaah, hmm. sedekah Jaga mulut I mean basic lah actually kan oh, Tapi Jaga mulut pun kena paksa dia kata Paksa jaga ha, muda. Paksa. Paksa mulu. ya, kadang -kadang mulut Paksa jaga mulut Ya kadang-kadang mulut kita kan lain macam kan Lain macam mulut kita Bila kuasa jadi jadi lain eh macam gitu eh. Betul oh, lah. Ha cakap pasal okay. uh, mulut uh, ha, Jom mari cerita, sama cerita. Ha betul okay. lah. Okay. So yang cerita buka tapau wei tu, itu memang kita uh. menguji kesabaran <laughs> tu. Betul. Oh. so buka tapau tu dah pergi tau. Okay. Pergi okey sampai dapat tahu itu case uh, family dispute lah gaduh. Okay. Keluarga okay. orang Melayu, mm. anak tak puas hati 14 tahun. Dia adik dia kacau-kacau dia, dia bising dia pergi terajang adik dia. Lepas tu, mak dia marah dia. Mak dia marah dia, dia keluarkan pisau, dia juga mak dia. Haaah. So macam, saya datang tu rasa marah lah. Tak buat apa-apa, tak puasa. Habis lepas tu, pasal dia dah saya dah tak buka. Tak apa. tu dah tak apalah. Betul lah. Itu aku dah makan lagi. Betul. saya marah lah. Saya marah sangat. Saya marah yang dia acu pisau-kan mak dia. Terus sampai, saya betul. Bapak dia, bapak dia tadi. Bapak le kerja bapa dia dia orang kerja dalam dia orang tinggal dalam suasana yang saya rasa mungkin kurang Lala. mampuan ah betul lah nah faham, faham. faham. sebab dia uh, bapak dia bekerja siang malam habis dia dia dah dia kat rumah biasa tanya dia masih sekolah dia cakap tak sekolah terus hmm. dia cakap oh. saya cakap dengan dia apasal apasal acupi pisau kat mak dia cakap oh pasal marah mak bila adik saya cakap kalau gitu saya bila adik awak, saya bila adik awak, saya pukul awak sekarang boleh tak saya cakap begitu? <laughs> <laughs> Tapi umur apa? sekali 14 tahun. Oh dia kan? Adik dia betul? tuan? Muda! Adik dia saya rasa 10 hmm. tahun ke 9 tahun? Aduh, ya. Adik kecil lagi. Ah kecil, hmm. kecil lagi. Ni, ini oh ini kalau kena Ustaz saya maka perempah <laughs> <laughs> Tapi boleh, boleh, saya boleh membayangkan uh, macam ya. uh, situasi, lokasi tempat yang hmm. Jumari ceritakan Sebab ya. uh, Lokasi-lokasi lo, lokasi tu saya pernah duduklah kat situ kan Lokasi macam itu memang hmm. dia berbeza Dia actually demografic Environment lah sama, The environment of people Dia macam hmm. tak tak sama 14 tahun kat sana Dengan 14 tahun kat tiba hut kita hmm. Yang serba pasal ingusan lagi Yang ada tak sama lah macam itulah Tak lah, ha, tapi Perbalik kan. be pun pada individu masing-masing macam, macam ustaz cakap ustaz duduk di situasi hmm. macam itu Tapi ustaz ternok tu hmm. Alhamdulillah ha, so, Oh ustaz so so jadi, ah. jadi orang Ya Jadi orang Pada masa ustaz dah besar <laughs> <laughs> Tapi Amin uh, so, anak-anak eh Anak-anak so, in uh, kita jagalah kan. Ha betul. Ha, jadi itulah yang dia jadi pasal so, dia juga sabaran. Marahlah pasal dia buat gitu tak ada. Kalau so, Siapa yang call polis jiran? Oh, baru nak tanya. Oh, so pasal oh. oh. oh, ni yang call polis. Oh, mana oh. oh. oh, cakap anda semua. Mana yang call dekat saya. yang call dia tunjuk pisau dekat saya. Sampai mana kau polis? Saya nak keluar sikit kalau macam treat macam seperti itu. Okey sebabnya... Ending dia, hujung dia, okey tak jadi apa-apa, kecerahan semua tak ada apa-apa Jadi apa. itu akan dibawa ke, uh, ini tak maksudnya Drag, apa apa? The, the, uh, yeah drag nah. tak? Dia drag tak dia punya Disanggurkan di to another panel, to another agency hmm. yang membantu untuk ini. Sebab uh, dia serius ataupun habis sekejap Pasal, pasal even if a ya, knife, kalau ni memang dalam law lah Kalau memang ada that kind hmm. of weapon involved Ada intention hmm. untuk bunuh, memang it's a restable offence dalam the penal code Correct. lah So memang, hmm. walaupun dia juvenile, tak juvenile Kita will still have to bring him back for investigation Oh, tetap ah, eh. dia, so, dia tak nah, ada dia habis kat situ eh dia tak ada tak macam, kan? oh dah tak ada eh. Terus apa? Itu pasal balik. Itu pasal balik ke 11 tak? <laughs> Yo, betul juga. <laughs> betul juga. <laughs> betul juga lah oh. cakap oh. Jumari. Ah. Tan, lepas tu, ah. of course ah. dia orang akan di refer to macam pergi counselling, jumpa counsellor, hmm. nak tahu kenapa apa masalah diorang. Ah. It doesn't end there lah. The investigation officer akan buat kerja backlog. betul lah. Jumari ah. cakap pasal yang involve weapon kan, ah, memang tengah musim lah sekarang. Eh. Nampaknya hari hmm. ni pun ada <laughs> lagi. Ah hari macam mana ada tadi kat, macam ilib, yes. eh, bugi apa lah, Northbridge Road atau something tu kan. Ah uh, tapi <laughs> ya oh, seorang dia draw web. Dia bukan draw weapon pun saja, dia dah dia dah cederakan orang, cederakan sesuatu orang lah orang orang ah awal awal, oh, kan? orang, yeah. uh, yelah, tak tahu siapa tu tapi adalah uh, citizen yang lain public dan lain, lain sikit eh masyarakat gitu eh Dah makin berani eh uh, akan yang akan, akan macam drama tau yang akan macam tengah ada shooting hmm. ke apa kan tapi nampak hmm. uh, real lah memang real lah betul lah sebenarnya jadi macam kemarin kita hmm. cakap kadang-kadang musim macam waktu tu kita kata hmm. uh, ada macam kes bunuh diri sekali macam musiman gitu uh, so macam <laughs> <so, dia> ni tengok macam <laughs> emm parang dalam dia jadi sakit sakit kita takut nasi bay tak kena ni ya jumari yang tahun ni tak ada eh? yang buka tak jadi buka tak sempat buka tak adalah lagi, panjang sebulan ni, ni. tahun ni tak lagi lagi. Lagi. ada lagi bahasa saya tak ada tahun ni oh. saya dah pergi aurish Team, so saya O oh, ya yeah, betul ah oh. saya dah relax oh. relax sikit dah alhamdulillah yang seperti tadi punya case tu 2020 ada sikit break face one Oh, ha, you you oh. A, a, a, a, a. ada ada ada case macam itu yang hmm. berlaku dekat jurisdiction saya jaga itu kita sahur tepi road tepi dia dekat divider <laughs> road kita tengah-tengah <laughs> tu kita, kita oh. macam nak kena makan apa lah, sembarang lah, ada apa-apa je ha, nasi nasi goreng jambil kan <laughs> boleh boleh lah. beli so beli macam 10 paket oh. ramai-ramai duk tepi okay. makan makanlah <lis> tak tak nampak tak? Ah, tak ada tak ada nampak. Pasal tu boleh tak? Lisa dia makan macam tu. Dia tak, tak boleh di makan ni. Depan depan public tak boleh makan. Sebenarnya ni. boleh. Tapi boleh memang oh. cuma kita prefer tu makan dekat station. Jadi kita ada kita uh. pergi private ah. Ha kita. Aku tengah makan durian. Ada kau jura ambil gambar viral macam mana si? Memang ada. Memang kita boleh boleh. Memang boleh. boleh Cuma jarang nampak eh. Ha Makan dekat station masa kalau kadang -kadang kita, nanti makan kadang kadang kalau kita makan ni kalau kita, kita kita makan selalu time kita pergi break time kita pergi official break yes. time so tu kita pergi rest time lah kalau kita makan kat luar ada kalau kita tengah makan oh, kat luar jadi. tengah apa apa jadi kita kena attend uh, <laughs> -ten. oh, oh, ah tak apa butuhlah sorry sorry uh, ni my my off day my break my break <laughs> nah, viral. <laughs> ada viral uh, ada kalau kalau lain you call dia ada hotline <laughs> Okay, dia ke, pom, dia pom, pom. kira sama kes jadilah Ustaz Dayak, kita kalau lepas ceramah hmm. kita yes, ada orang tanya soalan, kita, kita, kita tak boleh lari Ah Betul, ah, dia, betul dia betul tak boleh macam, oh, ah, saya minta nanti nanti awak tanya yang lepas ni, ada kuliah Isyak pula tanya yang kuliah Isyak Walaupun, <laughs> oh, lapar mengikir lah, kena kena dengar juga tuan cerita macam tu Betul, betul, ah, lah, lah oh. betul eh ah, Ni macam Sejak tu situasi ni Ustaz okay. ah, yeah, ni ada asham. komen cakap, orang ambil gambar kita senyum je <laughs> uh, <laughs> oh ini uh, daripada a uh, LKM punya ni eh Facebook eh. Oh, Okey. Hmm. Arabik nah, uh, hmm. kabar kita senyum <laughs> <okay. laughs> je. Cabaran juga ah. Okey, ya, ada ada yang yang okay. tips ah boleh baca. Kita, kita um. yang uh, saya ambil yang Aida Zainal nya yang bawa hmm. tu kan. Jadi anda uh, sebutkan hmm. make a checklist of the different kind of ibadah you plan to do and try to continue with some of the checklist even hmm. after Ramadan. So asyik ini asyik maknanya asyik. fizikal, dia keluarkan Dia keluarkan, hmm. dia tulis, dia buat dia catatan, tulis, tulis, ah. buat checklist Jadi dia akan tengok ok, saya dah berjaya buat begini-begini Macam contohnya baca Quran sebagai contoh. Jadi dia akan buat that continuity tu berlaku Selepas daripada yeah. itu Ha, sebab kita tak nak dia berhenti dekat situ Betul tak? Yeah, And sure. Kita yeah. tak nak berhenti Macam time ini kan rajin untuk dia kiam kan? mm. Jadi dia usahakan juga untuk sedikit Dia bangun sebelum subuh tu Untuk dia dua rakaat ke mm. seorang kurangnya kan mm. Untuk dia mm. ada that continuity tu ha, So kalau itu checklist kita kan ber, ber, ber, Kalau kita bekerja Atau kita nak plan kita boleh buat checklist And Kalau mm. ibadah pun sepatutnya kita boleh buat lah okay, Hari ini, ni jus mm. ni, hari ni uh, buat ni kan mm. buat checklist. Okay, kan. Kenapa Syair tak boleh buat? Kenapa tak boleh buat? Sebab, sebab kalau kau kerja kau dapat duit ah uh, hujung bulan Aa. tu kau dapatlah akan nampak benda betul, tu reward betul. dia nampak mm. kan jadi mm -mm. isu reward dia tak nampak ni lah uh, reward yang mm. tak nampak ni reward yang benda tu kan ha, bila is is believing ah seeing seeing is, believing. is believing jadi bila tak nampak reward tu keimanan tu yang yang paling dia yang penuh dia tak nampak buat. macam oh, ada ke hmm. tak ada ni uh -huh. uh -huh. sebab ha. tu dia bukan dia, dia bukan nampak. tak percaya ada atau tak ada tahu dia bila bila tak nampak kita pun tak teringat dia wujud ah jadi kita tak teringat nak kena buat ah macam gitu itu yang susah tu batu kena sentiasa dengar cerita-cerita daripada para sahabat yes. macam cerita tadi cerita uh, apa, dua sahabat tu satu tu dia hmm. mati syahid satu tu tu dia mati biasa je tapi Allah angkat hmm. yang kedua kerana betul. dia jumpa dengan Ramadan betapa tingginya eh orang betul, yang dapat besar. jumpa Ramadan sampai dia masuk uh, apa masuk syurga dulu mm -mm. mm -mm. tapi kena buat sesuatu-sesuatu eh dia Ramadan tu dia bukan tak buat apa -apa. <laughs> <laughs> okay okey balik okey mazni mazni marhain ni kata setiap malam isterinya Ya oh, okay, aku tahu mas ni marah hai Setiap malam balik duty lepas terawih, tunggu Grab pun bercinta nak cepat-cepat balik uh -huh. boleh take over jaga anak-anak. Jadi suami Isha boleh Allah. buat live in peace, Oh ni malam kita je <laughs> Salam sayang untuk Sazah Sakinah. Ah, ya yeah, salam sayang. <laughs> ya Allah betul. ini pengorbanan tu. Yeah, pengorbanan sebu kalau tidak macam sekati mm. aku ada nak dia buat live ke apa <laughs> ke kan. Itu aja sayang. Bisa, Bisa, saya Syahip ada ini, tak? Ada macam tu tak Bersak Syahip? Saya? Distri tak, jaga anak apa, ada macam tu? Uh, ada malam malam ni lah, kira every night lah. Kalau hmm. live aja kita, uh, apa yang kecil, yang mana yang dua orang hmm. ni yang Macam bawah tiga tahun kan, Baw bawah tiga tahun ada dua orang, masuk uh, bilik lah, tu kunci hmm. pintu Jangan keluar-keluar, kau tirang-tirang masuk, <laughs> dia kecau betul. Uh, betul. Yang nak besar sikit, yang primary school ni boleh just Bisa macam Dia faham. Ya, faham lah, lebih faham hmm. App yo apa ke macam isyarat sini <laughs> <je. laughs> <laughs> ini uh, memang pulisi ni nampak macam pulisi ni betul betul <laughs> <laughs> lah. <Engkaulah laughs> satu <senior teraku>, <laughs> ya, tu eh satu ah tu mungkin terakhir lah satu uh, terakhir satu ni uh, ha jadi okay, kata guna, dia kata gini antara satu yang baru saya pelajari juga, oh baru ni masih fresh lagi untuk terus beristiqomah sebelas bulan selepas Ramadan adalah wow. dengan mengetahui Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh adalah Tuhan yang sama kita sembah sebelas bulan selepas Ramadan. <laughs> oh dia punya tasawuf tu eh? <laughs> <laughs> <laughs> kan? lah. <Itulah>. Jadi, <laughs> Jadi dia, dia dia cakap tu betul, pada kita uh -huh. sama je, lah. memang memanglah aku sembah Tuhan yang sama Ramadan dengan sebelas sebelas bulan yang lain. Tapi dia nak yeah. deep insight tu dia Emphasize nak. Emphasize kan emphasize kan, kalau yang mm. satu bulan Ramadan kau betul-betul boleh sembah Tuhan ni betul-betul sungguh-sungguh, so kau kena uh -huh. tahu yang sebelas bulan tu, Tuhan tu masih wujud sebenarnya. Kau Amun. kena buat yang sama. Kau kena lawan <laughs> lah. Paksa kan. Jadi pengorbanan mm. sebelas bulan lebih mencabar kerana syaitan tidak lagi terikat. Oh, itu yeah. antara penyebab-penyebab dia syaitan. Kita pernah kita sebutkan uh -huh. kemarin kan. Uh -huh. itu, yang buatkan, <laughs> itu yang buatkan jadi drop off tu. Drop off kan. <laughs> uh, eh drop off nak drop out kan. Nak jadi drop off kan. Uh, madrasah Ramadan, habis madrasah Ramadan dah drop out dah. Keluar dah. Sebab tu uh, dia tak dia dia masuk university ya? Patutnya lepas hmm. madrasah, tu dia masuk universiti pula kan <laughs> dia punya pelatseri kan, pergi poli, pergi aku, <laughs> <apa laughs> <mu> kan? Dan pasal <laughs> dia, <itu sanggup. laughs> dia drop, drop, drop. Syahid, okay, tapi bahasa indah dia, betulah. dia syahid dia, dia syahid. <laughs> di <situ>. <laughs> <laughs> no, no uh, rain no. Ah, no no. Kata selain kita buat berpuasa, selain kita buat berpuasa, bukan saja bersedekah. Tetapi merebut pahala dengan merebut menjaga orang tua Dan merawat mereka bagi mereka yang jarang atau tidak pernah melakukannya Bahkan bu, bulan, ram, bukan Ramadan je Tapi setiap kali orang tua kita sakit Jadi ini dia lebih pada cerita tentang orang tua uh, Orang tua mm -hmm. ni memang satu perkara yang eh, bila, bila jaga orang ter, apa orang kata Yang sudah sangat lanjut usia Dia ada cabaran-cabaran besar Cabaran besar, mm -hmm. kan? cabaran besar mm -hmm. bila Mungkin ada juga di sini yang bila Ramadhan tu, sekali bab berjaga orang tua ni makin menjadi satu cabaran lah. Makin Betul. menjadi satu cabaran menduga lah, menduga hmm. keimanan dia ni kan. Tapi insyaAllah sebenarnya uh, pahala yang besar, yang Nabi sebutkan juga kan, orang yang bertemu sayang bila dia bertemu uh, dengan uh, ni, orang tuanya kan. Atau salah hmm. satu daripada mereka tapi dia tak dapat nak masuk syurga kerana Ya. sebabkan apa yang dia tak dapat lakukan semasa hayatnya ha. tu mak, ayahnya masih hidup tapi itu betul. tidak membolehkan dia masuk dalam syurga betul tapi kata celakalah orang itu celakalah orang-orang tersebut eh. wow, ya oh masyaallah ya, kadang-kadang uh, priorities maksudnya kita rasa kita hmm. ada tanggungjawab dengan family yes betul yes. Hmm. kita punya anak-anak hmm. penting yes kita hmm. tapi mak pak keperluan hmm. kita dia tak yeah, ada siapa. dia tak ada orang lain nak tolong Tapi mm -hmm. uh, mm -hmm. dalam bulan puasa kita tengah puasa kan penat mm -hmm. uh, so, ini cerita-cerita yang kita nampak Said cerita-cerita yang selalu ha? kita jumpa juga eh yang jenis-jenis begini lah antara yeah. dilema antara dua tersepit dengan tengah-tengah mm -hmm. ni aku ah, macam mana family aku ke ataupun ibu bapa ah, aku nak, aku nak kan, buka puasa cik. kat mana je. ni buka rumah sendiri ke ke mamak ke asalnya asalnya buka, nah buka kat, dekat dekat tepi pantai jelah lah kopong-kopong ke yang jemari tepi ke nasi goreng Oh masyaallah. Okeylah. Uh, baiklah kita dah satu jam, dah satu jam lebih kita nak ucap terima kasih Star, saya tar... boleh saya boleh sibuk kan? satu hadis yang lain. Silakan boleh. silakan. Ah uh, mm -mm. kita nak nak tutup dah. Eh? Dah tutup Dahlah, ya. dah dah. Lepas sudah ya. habis so, itu kita close. And, and, and lepas, lepas saya habis ni kita tutup sebab saya nak bawa sebuah hadis yang begitu penting uh, yang saya lihat ianya uh, boleh kita amalkan, boleh kita lihat daripada sudut, uh, satu pandang yang berbeza uh, Sebab hadis ini menceritakan kepada kita uh, tentang uh, jihad itu bukan sahaja uh, bila kita keluar pergi kemidan perang Sebab hmm. ada sebuah hadis yang روایت oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih setelah dikuatkan dengan pelbagai turuk hadis. Disebutkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhi dia ceritakan kami ini pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tiba-tiba keluar ataupun datang seorang pemuda Syab Syabun minataniyah daripada sebuah lembah tu dia keluar. Kemudian kita tengok falamma ramainahu biabsarina bila kami nampak pemuda ni kami pun katalah dengan satu dialog yang macam ni dia kata law anna law anna az nashatuhu wa shababuhu wa quwwat nashatuhu wa shababuhu wa quwwatuhu fi sabilillah sebab kita tengok pemuda ni dia begitu gagah begitu perkasa betul sihatlah lalu kita pun kata alangkah baiknya kalau sekiranya pemuda ini dia gunakan kecergasan dia ke keremajaan dia kekuatan dia pada jalan Allah Nabi saw mendengar kata-kata kami pada waktu itu ini Abu Hurairah kata lalu Nabi pun kata kembali kepada kami wa ma sabillillahi illa man kutila bukanlah kita kata orang yang berada di jalan Allah ialah mereka yang mati syahid bukan itu sahaja Hmm. Tapi Nabi berikan kepada mereka dengan beberapa senario Untuk membuktikan bahawa ada banyak jalan yang kita lalui Boleh meletakkan kita pada jalan Allah Pertama, hmm. Nabi kata dalam hadis ini Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah Siapa oh. yang dia berusaha, dia jaga kedua ibu ayahnya yang memerlukan dia Itulah pada jalan Allah satu. Okay. Kedua, Nabi kata woman sa'a 'ala iyalih fi sabilillah. Siapa yang dia berusaha mencari rezeki, dia keluar bekerja untuk keluarga dia, nak menampung isteri, anak dan yang ada dalam keluarganya ini, Nabi kata itu juga orang yang berada pada jalan Allah. Dan woman sa'a nafsihi. Uh, yang mana dia kata li alfa fahuwa fi sabilillah dan juga orang yang mana dia bekerja untuk diri dia untuk keperluan diri dia untuk menjaga diri dia supaya dia tidak jadi orang yang mengemis orang yang meminta-minta maka orang itu juga berada pada jalan Allah orang yang tidak berada pada jalan Allah dalam hadis ini nabi kata waman sa'a mukathiran orang hmm. yang dia berusaha yang mana dia bersungguh-sungguh untuk mencari yang yang, yang mana muka kiraan untuk memperbanyakkan supaya orang lain lihat maka orang inilah yang kita panggil Fafi fahsabilis syaitan orang itu pada jalan syaitan, syaitan. maknanya daripada hadis itu Nabi sebutkan sampai situ sahaja tapi yang boleh kita faham daripada hadis ini mm -hmm. kalau seseorang dia bekerja untuk menafkahi keluarganya Itu adalah satu jalan, satu ruang Untuk fisa bilillah Sebagaimana Cik Jumari kita kan dia kerja hmm. Mungkin eh. tak tentu, makan pun tak tentu Tapi kalau niatnya ikhlas kerana Allah Itu kita lihat sebagai satu satu tindakan, satu effort dia untuk berada pada jalan Allah Apa jua perkara yang kita buat, kita bersengkang mata jaga anak kita Bersengkang mata jaga kedua ibu ayah kita contohnya Ataupun hmm. kita bersengkang mata belajar menghafal kitab, menghafal hadis Nabi Ataupun kita belajar mungkin bukan pada bidang agama sekalipun Tapi hmm. kalau kita niatkan ia kerana Allah, hmm. kita buat kerana Allah perbuatan-perbuatan itu dinilai sebagai ibadah pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi kata ia adalah jalan fi sabilillah. Jadi jalan fi sabilillah bukan hanya kita Banyak. kata hanya fokus pada ibadah yang kita nampak seperti solat tarawih, berpuasa, kan duduk qiyamul lail, hmm. bukan itu saja, apapun yang kita lakukan jika niatnya ikhlas kerana Allah, itulah yang kita panggil ia sebagai sesuatu pengorbanan yang kita lakukan demi meraih keredaan Allah Subhanahuwataala, wallahu a'lam bishawalat. MasyaAllah, kita harapkan uh, amalan kita pada Ramadan dirahmati Allah, diridai Allah, mendapat ikhlasan. Hmm. Kita ada pertemuan lain nanti, kalau insyaAllah kita jumpa Amin. lagi di lain ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.